Paka! Panik Tidak bisa, kok Panik Panik Nah. Nah. Ha. Itu, baliknya, balik badan. Paka. Paka. Paka. Paka. Iya, mati belum belum belum di dan semua yang sangat wah, tenangnya sih dan kulem